serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar terbaru Kabar baik dan vitamin bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali kabar terbaru di sore hari ini Ada kabar yang pentingnya bikin happy juga nih para sahabat ya Kita simak di unggahan terbarunya Bang Boril Mengunggah sebuah pancingan foto kebersamaannya dengan tim Leslar Entertainment lainnya, dan di situ ada Abang L. Ya, masya Allah, Abang L terlihat sangat lucu dan mengembaskan. Kita selalu happy, selalu bahagia pastinya disuguhkan setiap hari vitamin-vitamin yang sangat luar biasa, bikin naik imun, persebarannya untuk warga Konoha pastinya happy sekali, apalagi melihat Abang Fatih pasti semangatnya semakin nih untuk mendukung karya-karya terbaik idola kita di postingan ini pun persahabat Bang Boril memutuskan sebuah kalimat Bismillah, lagi ngajarin Abang L mengenal hewan jangan cuma lihat om lintar aja, semangat Wow, Masya Allah banget ya doakan selalu yang terbaik, semoga tim tetap kompak tetap solid untuk selalu menyuguhkan Kejutan dan karya-karya terbaik mereka Untuk kita semuanya Dan doakan juga untuk Abang Fatih ya Mudah-mudahan selalu sehat Selalu menjadi anak yang membanggakan Dan menjadi anak yang soleh Seperti yang diinginkan kedua orang tua Kemudian persahabat sebelumnya juga Kita mendapatkan Asufan Vitamin Bahagia Ini langsung diunggah oleh Papa Bilar Di igas pribadi miliknya Terpantau Buda Lesi Kejora Persahabat ya Lagi foto deket Menara Eiffel di kota Paris walaupun cuma belakangnya saja kita warga Korahap pasti happy sekali karena selalu mendapatkan asupan vitamin bahagia langsung dari idola kesayangan kita momen ini pun diripot kembali oleh aku Leslor Stick. ada kalimat caption juga yang dituliskan punggungnya dulu, depannya nunggu Hidayah datang katanya tuh ya Sabar karena vitamin A akan kita dapatkan langsung dari Papa Rizky Bilar dan Bunda Lesti Kejora Kemudian pertama disimak juga di unggahan KR Naningsi Ini mengunggah foto teknovi yang sedang menggendong Abang L Masya Allah, sangat lucu dan sangat ganteng banget ya Abang Fatih Ini penyemangat untuk warga Konoha semuanya Doakan selain terbaik, jangan henti-henti persahabat -henti, ya Untuk selalu mensupport keluarga Leslar Karena dukungan selalu dibutuhkan persahabat ya Untuk orang-orang baik yang selalu tulus Mensupport idola kesayangan kita Masya Allah hingga banyak sekali Komentar dan tanggapan yang diberikan di persahabat Salah satunya dari akun Instagram Akila Afriliya mengatakan Ayah lagi di Bandung jalan-jalan Katanya tuh, Masya Allah banget ya Walaupun LDRan dengan pandanya tetap satu hati persahabat ya karena leslar tetap selalu menjadi nomor satu di hati kita semuanya doakan yang terbaik untuk idola kita dan selanjutnya akhirnya vitamin bahagia kita dapatkan langsung dari idola kesayangan yang pertama diunggah terbaru Papa Bilar ini baru saja mengunggah sebuah postingan foto cute dan sangat romantis di kota Paris. Masya Allah, tatapan keduanya memang luar biasa sekali, dan kita lihat juga di slide kedua. Masya Allah, banget ini tambah happy sekali warga Konoha dibuatnya karena Lesti Kejora langsung digendong oleh Papa Bilar. Masya Allah, ini vitamin yang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh kita semuanya. Mudah-mudahan mereka selalu sehat di sana. Doakan selalu untuk Bapak Bilar, Pak Sahabat, ya, untuk selalu sabar menghadapi orang-orang yang selalu julid Dan selalu netting, Pak Sahabat, ya, terhadap Bapak Bilar dan Bunda Lesti Di postingan ini pun ada kalimat, nih, yang dituliskan oleh Bapak Bilar Bukti, nikah, yuk, yuk, itulah kisah cinta yang berakhir indah BTW aku di slide pertama yang pojok bawah jaket merah <laughs> Ini sih cute banget, ya foto di sini kan ini kan yang kalian mau subuh katanya tuh papa bilar palsinya dong inilah foto yang diinginkan oleh semua mak mak Leslar Persahabat ya pasti yang selalu menunggu kejutan-kejutan foto-foto cute dan romantis yang selalu disuguhkan oleh papa bilar dan bunda les di kejora hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun Instagram Dunia Leslar mengatakan, ah gemes banget bahagia terus kalian berdua, amin doa selalu dipanjatkan selalu diberikan persahabat ya untuk Leslar semoga doa baiknya diijabah dan terkabul dan kita lihat juga berikutnya ada tanggapan dari Bang Boril bahagia selalu ya kalian berdua, amin tuh persahabat ya doa baik juga di Bang Boril selain Papa Bilar Bunda Leti Kejara pun mengunggah sebuah postingan foto cute ini yang sangat luar biasa sekali Masya Allah keduanya persahabat yang menikmati liburan di kota Paris saat ini Bangga sekali melihat keduanya luar biasa Selalu bahagia dan selalu happy Di sini juga ada tanggapan komentar dari TV Trikalina Dengan menuliskan sebuah kalimat so sweet Katanya tuh Masya Allah banget ya Inilah tentunya bikin deg-degan banget nih persahabat ya Dokter Siska pun ikut menanggapi gak ajak anjak babe tahun depan traveling bareng yuk Katanya tuh Masya Allah Doakan yang terbaik ya Semoga